Salam Patunggilan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasih Tuhan, eh, Selamat pagi, Salom. Pada pagi hari ini, Minggu 21 Februari 2021, kita akan bersama-sama memasuki ibadah Prapaskah yang pertama, dan di dalam ibadah pada pagi hari ini juga akan dilaksanakan pelepasan dan pelantikan panitia di tahun 2020 dan pelantikan panitia-panitia di tahun 2021. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan kepada warga jemaat yang terkasih. Di dalam masa pra paskah kami mewakili Panitia paskah. Saat ini Panitia sedang menggalang dana, yaitu berupa pasar online. Dan pasar online itu uh, sudah di-share di WA Grup Jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa mersani dan Bapak, Ibu, Saudara bisa ambil bagian di dalam penggalangan dana melalui pemesanan pasar online. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Perlu saya sampaikan dalam Masa Raya Prapaskal, ada banyak kegiatan diantaranya yaitu ada Minggu Palmarum, ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, dan ada Minggu Paskah. Panitia juga menyampaikan kepada warga jemaat barangkali yang ada yang mau memberikan persembahan atau mengisi di dalam setiap acara tersebut, bisa menghubungi si acara, yaitu Bapak Deddy, atau juga bisa menghubungi Ketua Panitia Pasca, yaitu Bapak Antonius. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara, pada ibadah Minggu pagi hari ini, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto, STH. Untuk itu, marilah kita pusatkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan dan Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami undang untuk berdiri, kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan pujian Kitung Jemaat 454 Bait yang pertama. Selamat pagi saudaraku sekalian yang kekasih. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan, Allah yang benar-benar tidak akan pernah meninggalkan segenap umatnya. Kebaktian dan ungkapan syukur yang kita bangun dalam persekutuan pagi hari ini kita landaskan pada terang tema pelayanan ketergantungan mutlak kepada kasih karunia Kristus. Dan karena karenanya, Saudara-saudara, marilah sekarang kita satukan hati dan pikiran, kita serahkan persekutuan kita kepada Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih Pertolongan kita hanyalah Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal, yang tidak akan pernah dan tidak akan pernah sejengkal pun meninggalkan segala karya tangannya. Amin. Kidung jemaat nomor 18 kita pujikan bait dua. Sekalian salam dan damai sejahtera dari Allah. Bapa telah nyata di dalam diri dan karya Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, sukacita kita pada persekutuan pagi hari ini. Kembali kita landaskan. Pada bagian dari kesaksian Alkitab Masmur Pasal 91 Saya akan membacakan secara selektif Untuk penjenengan semua Masmur Pasal 91 ayat 1, 2, 9, dan 15 Masmur 91 ayat 1, 2, 9, dan 15 Yang demikian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 Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melup meluputkannya dan memuliakannya. saudara sekarang marilah kita ungkapkan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Bercermin dari kesaksian sang juru masmur tadi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, inilah kami umat yang Kau kasihi. Terima kasih atas sabda yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih atas peringatan yang kembali bahkan senantiasa Tuhan wartakan kepada kami. Kami yakin bahwa Tuhan menghendaki, bahkan senantiasa menghendaki kami untuk melakukan setiap hal yang Tuhan sabdakan, Tuhan ajar, dan Tuhan kehendaki. Sebab itu semua sesungguhnya hanya demi kebaikan kami, demi kedamaian kami, demi ketenteraman kami, demi berkat yang telah Tuhan sediakan untuk kami. Kami mengucap syukur terlebih karena Tuhan berkenan mengampuni kami. Tuhan berkenan membersihkan segala bentuk dosa yang kami lakukan. Bapa, ajar kami untuk meneruskan anugerah pengampunanmu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau saling memperhatikan, kami mau saling mengingatkan, kami mau saling menerima keadaan dan keberadaan kami pribadi-lepas pribadi. Bahkan kami pun mau saling memberi maaf apabila diantara kami melakukan kesalahan. Tuhan melalui persekutuan yang kami bangun pada pagi hari ini, kami ingin kembali mengungkapkan syukur kami kepada Tuhan. Karena itu, Ya Allah, hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai kami, apapun yang kami lakukan dan dapati, sungguh-sungguh mengarahkan kami senantiasa mengalami kedekatan di dalam kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kembali kita mengungkapkan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat Nomor 460, Bait 1 dan 3. Sidang jemaat yang kekasih, sungguh Tuhan Allah yang kita sembah adalah sosok yang senantiasa menyatakan, bahkan senantiasa menyiapkan anugerah pengampunan kepada siapapun yang benar-benar mau menyerahkan totalitas hidup kepadanya. Dan kepada mereka juga, Tuhan berkenan menganugerahkan sukacita, penghiburan, kebijakan di dalam hidup dan kelanjutan hidup mereka. Saudaraku sekalian, berita anugerah dan petunjuk hidup baru kembali dinyatakan kepada kita pada pagi hari ini melalui kesaksian dari kitab Yesaya Pasal 41. Saya akan membacakan pada ayat 13 yang demikian, Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita mengamini berita anugerah ini dengan kembali membaharui keyakinan kita kepada Tuhan. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh petugas. Bapak, ibu, saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan orang percaya di muka bumi. Mari kita ikrarkan kembali.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 Tibalah saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan sadda. Dan pada kesempatan pagi ini, firman Tuhan yang akan kita baca, kita ambil dari kitab perjanjian baru, dari kitab Markus, kita persiapkan dahulu ya. Kitab Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-15. Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-15. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan mohon pimpinan dan terang dari Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Ungkapan rasa syukur kami kepadamu Tuhan atas berkat penyertaan dan karunia yang senantiasa engkau berikan pada kami. Terbukti Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami boleh menerima kesehatan, kekuatan, dan penyertaan. Sehingga Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami boleh berkumpul untuk mengadakan ibadah minggu pada kesempatan pagi ini. Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Buji Sukiyarto STH berkati Bapak Pendeta Tuhan sehingga apa yang disampaikannya menjadi berkat untuk kehidupan kami sebagai jemaat di Kota Baru Triorejo pada umumnya dan kami berdoa senantiasa Tuhan memberkati Bapak Pendeta dengan kesehatan, kekuatan, dan penyertaan sehingga bisa memimpin memimpin jalannya jemaat di Kota Baru Triorejo ini Tuhan penyertaanmu senantiasa kami harapkan baik dari awal pertengahan hingga akhir ibadah pada kesempatan pagi ini sehingga Tuhan semuanya kami serahkan hanya dalam tangan yang penuh kasih dan kuasa hanya dalam nama Tuhan Yesus kiranya kami selalu tetap ucap syukur terima kasih Tuhan amin Injil Markus pasal yang ke Pasal yang pertama ayat yang ke sembilan sampai dengan yang ke lima belas demikian akan saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nasaret di tanah Galilea. Dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat Langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga, "Engkaulah anak yang Kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Pencobaan di padang gurun, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia Yesus tampil di Galilea sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah katanya waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Mari Bapak Ibu untuk mengamini firman Tuhan pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama memuji dari kitung jemaat nomor 281 ayat yang pertama. Shalom, saudaraku sekalian yang kekasih. Salam selalu sehat, tetap, dan makin semangat bersama di dalam karya dan penyertaan Tuhan saja. Bapak, ibu, dan saudara, kalau kita mau kembali sejenak, mau ingat. Salah satu peristiwa di dalam kehidupan kita. Diantaranya berkait dengan penyelenggaraan atau akan diselenggarakannya aktivitas entah itu yang terjadi misalnya dalam suatu perusahaan atau sebuah instansi. Nah, berkait dengan itu adalah tentang tenaga atau tenaga kerja yang perlu ada di situ. Nah, umumnya saudara-saudara bahwa perusahaan atau instansi itu akan melakukan rekrutmen, akan memberi kesempatan kepada siapapun, untuk paling tidak mencoba mengikuti seleksi atau persiapan-persiapan, penyiapan-penyiapan yang akan dilakukan oleh perusahaan atau instansi tadi. Dan tentu saja saudara-saudara ada maksud khusus diperlukannya seleksi bahkan yang cukup ketat Demi bisa diselenggarakannya visi dan misi, maksud dan tujuan yang benar-benar tepat, seperti yang diharapkan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dan harus dialami oleh siapapun yang ingin terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah tahap peneguhan identitas. Pada tahap ini, perusahaan atau instansi penyelenggara aktivitas yang akan berlangsung itu ingin memastikan bahwa orang yang katakanlah mengajukan lamaran untuk melakukan aktivitas yang di Siarkan yang disiapkan oleh perusahaan atau instansi, instansi tadi. Yang bersangkutan adalah benar-benar orang atau sosok yang tepat yang pas untuk disiapkan oleh perusahaan atau instansi tadi. Tahap yang berikut adalah tahap pembekalan. Pada tahap ini, kepada yang bersangkutan apabila dia baik khususnya diterima untuk menjadi bagian dari perusahaan atau instansi itu. Perusahaan atau instansi bermaksud untuk mengkondisikan bahwa yang bersangkutan orang yang baru saja diterima atau lulus dari seleksi itu adalah benar-benar orang yang dapat, orang yang bahkan mampu menjadi sosok yang tepat untuk mewujudkan visi, misi, maksud dan tujuan, aktivitas, atau apapun bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi atau perusahaan tadi dan yang selanjutnya adalah tahap pemberitaan tentang diri orang yang telah mengikuti seleksi dan khususnya telah diterima menjadi bagian tenaga di perusahaan atau instansi tadi Artinya, saudara-saudara, bahwa dengan pemberitaan tentang diri dimaksudkan bahwa orang yang telah diterima menjadi bagian dari perusahaan atau institusi tadi mendapatkan kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan, melakukan karya nyata dalam berproses mewujudkan visi dan misi bahkan memujudkan visi dan misi yang tidak hanya seperti yang ditetapkan oleh perusahaan atau instansi di mana sekarang ia berada, tetapi juga berkait dengan keberadaan dirinya sendiri, dirinya pribadi. Dikandung maksud bahwa dalam tahap pemberitaan tentang diri ini, pada saatnya akan nampak secara jelas kondisi real yang menyatakan bahwa orang tadi yang telah menjadi bagian dari beragam bentuk aktivitas di tempat di mana ia berada sekarang, bahwa ia tidak sekedar mewujudkan karya maupun visi dan misi, tetapi lebih dari itu, yakni penyataan tentang siapa sejatinya dirinya. Ibu, Bapak, dan Saudaraku sekalian yang kekasih, Yesus. Memang tidak sedang mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Tuhan Allah untuk menjadi bagian, menjadi salah satu pekerja di lahan, di tempat yang dikuasai, bahkan disiapkan oleh Tuhan Allah. Tetapi yang pasti, saudara-saudara, bahwa bacaan kita pada hari ini Mencakup tiga peristiwa sebelum Yesus memulai pelayanannya di dunia, yaitu pembaptisannya, kemudian pencobaan di padang gurun, dan permulaan pemberitaan tentang dirinya. Bukan secara kebetulan, ketiga peristiwa ini direkam. Dicatat dan diwartakan oleh Injil Markus. Kita pasti akan memahami bahwa Markus ingin memperlihatkan bagaimana sebelum memulai pelayanannya Allah terlebih dahulu meneguhkan Yesus. Ada dua hal saudara-saudara, Pertama, Allah meneguhkan identitas Yesus melalui pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dan yang kedua, Allah meneguhkan mental Yesus melalui pencobaan di padang gurun selama 40 hari lamanya. Nah, fakta ini sungguh memberi penghiburan bagi kita yang merindu melayani. Ketika Allah memanggil kita untuk melayaninya, ia pasti tidak sembarangan memanggil dan memakai kita. Ia pasti mempersiapkan dan memperlengkapi kita dengan hal-hal yang kita perlukan hingga kita dimampukan melayani secara maksimal di ladang yang telah dia siapkan, sidang jemaat yang kekasih, kita mungkin berpikir bahwa kita tidak bisa melayani Tuhan, mungkin karena kita merasa tidak punya banyak kemampuan, kita tidak punya keterampilan, tetapi saudara-saudara. Ingatlah bahwa di hadapan Tuhan, di dalam pelayanan, pertanyaan utamanya bukan tentang mampu atau tidak, melainkan mau atau tidak. Sebab sekali lagi, sesungguhnya Tuhan akan mempersiapkan pelayanan yang sesuai dengan kemampuan kita. Ia akan meneguhkan kita di dalam pelayanan itu sesuai kehendaknya. Dapat saja terjadi bahwa kita akan menghadapi kesulitan dan tantangan. Namun, hal itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa Tuhan sanggup meneguhkan dan menyertai pelayanan kita yang dikerjakan dengan ketulusan hati, yang kita lakukan dengan ketaatan bagi kemuliaannya. Belajar dari yang dialami oleh Yesus, ada pengungkapan identitasnya sebagai anak Allah dan perkenan Allah Bapa atas diri Yesus sebelum ia memulai pelayanannya. Dengan urapan dan kuasa Allah, Yesus tampil di depan umum untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakan lebih dulu oleh Yohanes Pembaptis dalam hal pemberitaan Kerajaan Surga. Dan sekarang, saudara-saudara, yakinlah bahwa sesungguhnya Tuhan telah menggerakkan hati dan pikiran saya dan penyidikan untuk turut melakukan pelayanan di tempat, di ladang yang telah disediakannya. Dan paling tidak saya yakin bahwa penjenengan bersedia menerima dengan sukacita, bahkan menaati panggilan dan kehendak Tuhan yang kudus, yang kekal, yang pada saatnya membawa kita kepada kedamaian, keteteraman, dan sukacita yang sejati. Melalui gereja dan jemaatnya, GKJW Jemaat Kota Baru Triorejo, kita dipanggil, kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengemban tugas kegiatan kepanitiaan. Paling tidak, di tahun 2021 ini. Bahkan ada sukacita yang lebih besar lagi, bahwa tahun 2021 ini adalah tahun dauran. Kita akan berproses untuk melakukan pembaruan-pembaruan baik pada diri pribadi, baik kita sebagai pelayan, Maupun sebagai warga yang mendapatkan pendampingan dalam bermacam bentuk pelayanan, maupun kita yang mungkin dan pada saatnya kita yakin Tuhan juga menganugerahkan kepercayaan untuk melibatkan kita dalam kegiatan dan pelayanan di gereja dan jemaat yang telah dibentuknya. Saudaraku sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kebaikan Tuhan tidak terbatas. Itu juga yang senantiasa akan dinyatakan oleh Allah di dalam setiap jengkal peristiwa kehidupan, kegiatan, dan pelayanan yang dipercayakan kepada segenap. Umatnya selamat menghayati karya pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Tuhan memberkati, amin. Kembali kita menghayati perundungan kita dengan memuji Tuhan. Hitung jemaat, 178, kita nyanyikan bait satu dan dua. Kailah kami, pimpin kami, kuasai kami, seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Sidang Jemaat Tuhan Yang Kekasih, tiba saatnya kita akan melakukan pelepasan berkait dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan khusus hari-hari besar gerejawi yang berlangsung pada selama tahun 2020. Melalui kepanitiaan yang telah dibentuk oleh GKJW Jemaat Kota Baru Triorejo, ketika itu kita telah menugasi beberapa saudara kita untuk menyiapkan dan menata sedemikian rupa demi terselenggaranya kegiatan-kegiatan khusus yang kita rancang dan canangkan. Dan kini, saatnya saudara-saudara kita ini mengakhiri tugas yang dipercayakan kepada mereka, dan sebelum mereka mengakhiri tugas kegiatan dan pelayanan yang mereka lakukan, sebagaimana yang waktu itu kita mendoakan mereka, kita memohon perkenan dan penyertaan Tuhan, dan sekarang pun kita akan menyerahkan mereka kepada Tuhan di dalam doa. Saudara-saudara kita yang telah kita minta kesediaannya, yang bersedia dan telah melakukan kegiatan yang ditugaskan kepada mereka, yaitu yang saya sebut namanya, disilakan untuk tampil di depan jemaat. Bapak Dedi Indra Hari Setiawan, Bapak Runang Widianto Sutra, Bapak Antonius Haryono, Ibu Lili Kustiani, dan Bapak Sutrisno. Inilah saudara-saudara kita yang pada tahun 2020 yang lalu telah dikenan oleh Tuhan mendapatkan kesempatan yang indah turut melakukan karya yang agung di ladang yang disediakan oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, mewakili warga dan segenap warga Warga dan Majelis Jemaat Kota Baru di saya mengucapkan terima kasih atas yang telah saudara-saudara lakukan pengelenggaraan kegiatan dan pelayanan khusus berkait dengan hari-hari besar gerejawi yang ada di gereja dan jemaat ini. Kita pasti yakin bahwa Tuhan senantiasa turut campur, bahkan Tuhan sendiri yang berkarya melalui kita melalui Penjenengan, bahkan juga segenap anggota keluarga Penjenengan yang tentunya selalu mendukung yang Penjenengan lakukan. Dan tiba saatnya sekarang, saudara-saudara, mengakhiri tugas yang indah itu untuk digantikan oleh yang lainnya. Sebelum kita mengakhiri tugas-tugas yang dipercayakan olehnya kepada kita, marilah sekarang kita berdoa kepada Tuhan. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Tuhan, Allah Bapa yang maha kasih. Sungguh indah karya yang Tuhan percayakan kepada kami sekalian, khususnya saudara-saudara kami yang Tuhan libatkan di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pada Masa Raya paskah, pada kegiatan unduh-unduh, juga pada kegiatan Masa Raya Natal, dan Hari Ulang Tahun Jemaat Kota Baru Diorojo. Terima kasih atas kepercayaan Tuhan, terima kasih atas segala bentuk penyertaan yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Kini saatnya, saudara-saudara kami, mengakhiri tugas yang Tuhan percayakan itu. Bapak, kami menyerahkan segenap hidup dan kelanjutan hidup mereka pribadi lepas pribadi, beserta segenap anggota keluarga masing-masing, hanya di dalam pimpinan kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu dan Bapak-Bapak yang kekasih. Tuhan memberkati apapun yang penyelenggan lakukan. Demikian, silakan untuk kembali ke tempat. Sidang jemaat yang kekasih, semua bentuk rancangan kegiatan dan pelayanan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada gerejanya, kepada jemaat yang telah dibentuknya, pasti juga melibatkan siapapun yang menjadi bagian warga yang ada di gereja dan jemaat itu. Demikian juga yang terjadi di dalam kehidupan bergereja dan berjemaat kita di kota baru Triorejo ini. Tuhan pun telah menyiapkan, Tuhan telah memanggil di antara kita untuk terlibat secara langsung merancang, menata bentuk-bentuk kegiatan khususnya Hari-hari Besar Gerejawi. Saudara sekalian, sebelum mereka mengawali dan melakukan aktivitas dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan di hari-hari besar Gerejawi ini, kita akan memohonkan mereka di dalam doa kita mohon Tuhan berkenan senantiasa menyertakan anugerah dan berkat ya baik bagi mereka maupun segenap anggota keluarga bahkan juga pada saatnya mengalir pada kita semua segenap warga gereja dan jemaat ini. Mereka adalah yang saya panggil namanya saya undang untuk Tampil di depan jemaat, Bapak Antonius Haryono, Bapak Erdi Haryanto, Saudara Bobi Priskandia, Bapak Sutrisno, Bapak Anung Priamboto, dan Bapak. Tulus Prabowo Inilah saudara-saudara kita Yang sekali lagi telah disiapkan Oleh Tuhan sendiri Dan selanjutnya mereka akan dibekalinya Perlu kita maklumi bahwa saudara-saudara kita ini juga akan melakukan pelengkapan atau melengkapi personalia yang lain untuk bidang-bidang tugas sesuai dengan kepanitiaan yang telah dibentuk. Dan kita maklumi juga bahwa kepanitiaan yang dibentuk oleh Jemaat Kota Baru di Urjo adalah Panitia berkait dengan Masa Raya Paskah, Panitia Hari Raya Unduh-Unduh, Panitia Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Jemaat, kemudian Panitia untuk Masa Raya Natal, Panitia untuk Kegiatan Bulan Kesaksian dan Pelayanan, serta Panitia berkait dengan dauran anggota Penatua dan Diaken Jemaat masa bakti tahun 2022-2024. sampai 2024. Tentunya kita mendukung penuh rancangan penataan yang disiapkan dan akan diselenggarakannya. Ibu, Bapak, dan Saudaraku sekalian, sebelum mereka mengawali dan melakukan serta melanjutkan aktivitas di dalam kepanitiaan ini, sekarang marilah kita berdoa, kita mohon pimpinan dan kuasa Tuhan untuk mereka. Maha Kasih di dalam Yesus Kristus, inilah saudara-saudara kami yang Tuhan panggil Tuhan siapkan dan selanjutnya Tuhan bekali mampu melakukan aktivitas kegiatan dan pelayanan berkait dengan kepanitiaan yang Tuhan berikan kesempatan kepada gereja Kristen Jawi Jemaat Kota Baru dijo melakukannya Tuhan di tengah beragam bentuk keterbatasan yang mereka hadapi. Kami yakin Tuhan memperlengkapi mereka dengan keterampilan, dengan kemampuan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Pimpin dan kuasai mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga setiap anggota keluarga yang mendukung keberadaan dan keterlibatan mereka. Tuhan pun tidak akan pernah meninggalkan mereka. Sedara, sedara saya undang berdiri, kita akan memohonkan berkat untuk mereka. Tuhan Allah Sang Hidup yang telah menyatakan diri di dalam karya Yesus Kristus melalui pimpinan dan kuat kuasa roh kudusnya senantiasa memberkati segenap rancangan dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan bagi saudara-saudara para personalia panitia masa raya paskah panitia unduh unduh panitia masa raya natal panitia hari ulang tahun jemaat kota baru driorjo serta panitia pelaksanaan prosesi pemilihan anggota penatua dan diaken untuk daur 2022 sampai 2024 pada hari ini sampai Maranatha, amin jemaat disilakan duduk kembali Atas nama Majelis dan Jemaat Kota Baru, Driorjo, saya mengucapkan terima kasih dan selamat untuk yang saudara siapkan dan saudara lakukan di dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang dirancang oleh Tuhan sendiri melalui gereja dan jemaat ini. Sekali lagi, terima kasih Tuhan memberkati, dan sekarang silakan kembali ke... Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan sudah memberikan berkatnya, kebaikannya, dan juga kemurahannya kepada kita setiap hari. Dan kita sudah dipelihara dan juga diberi kekuatan sampai hari ini dan juga sudah diberi kesehatan. Sudah sepantasnya kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan atas kasih dan anugerah yang masih kita terima sampai hari ini. Mari kita wujudkan ucapan syukur ini dengan mengumpulkan persembahan dan dasar kita dalam mengumpulkan persembahan Minggu Prapaskah hari ini diambil dari Mazmur 4 ayat yang keenam. Yang demikian firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil melakukan kidung jemaat 288 bait yang pertama dan yang keempat, mari puji Raja Surga. Musik. Saudaraku sekalian yang kekasih, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, sekarang marilah kita masuki doa syafaat. Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas kesempatan yang indah yang pada pagi hari ini Tuhan berikan kepada kami segenap khususnya warga gereja Kristen Cawi Wetan, jemaat Kota Baru Triorejo. Sungguh indah persekutuan yang Tuhan bangun untuk kami pagi hari ini. Terima kasih atas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami kepada saudara-saudara kami untuk menyelenggarakan kegiatan dan pelayanan pada acara-acara khusus di gereja dan jemaat ini. Baik yang telah berlangsung sepanjang tahun 2020 yang lalu, maupun yang masih akan kami hadapi di tahun 2021 ini. Kami yakin Tuhan tidak sekedar menyertai, tetapi sesungguhnya Tuhan sendiri yang berkarya melalui mereka. Saudara-saudara kami, segenap anggota keluarga masing-masing, Tuhan juga memakainya untuk mendukung penuh apapun yang menjadi rancangan dan pelaksanaan kegiatan yang terjadi. Tuhan, di tengah sukacita kebaktian kami saat ini, kami menyerahkan sebagian dari berkat yang Tuhan Percayakan kepada kami untuk kami kelola Itulah yang dapat kami Nyatakan kepada Tuhan Pada hari ini Bapak kami yakin Kau berkenan menyucikan dan menerima Sehingga Semuanya Dapat menjadi bagian Dari sarana untuk penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan Baik Yang ada di lingkup jemaat Kota Paruktriorejo maupun di lingkup pelayanan yang lainnya majelis daerah hingga segereja Kristen Jawiwetan Tuhan yang Maha Kasih inilah kami segenap warga gereja dan jemaatmu baik kami para orang tua kami anak-anak yang Tuhan percayai melakukan setiap aktivitas di sepanjang kehidupan, di hari-hari sukacita yang Tuhan berikan. Tuhan, kuasai kami, apapun yang kami lakukan, senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kini saatnya, kami akan Melakukan dan melanjutkan segenap aktivitas kami, Tuhan senantiasa berada di sepanjang kehidupan dan perjalanan hidup kami. Kami serahkan segenap doa, syafaat, serta kelanjutan hidup kami masing-masing. Hanya di dalam pimpinan kuasa dan kasih Yesus Kristus yang mengajar kami melandaskan setiap hal kehidupan di dalam doa yang demikian. Bapa kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga Seperti kami ampun Jidang jemaat yang kekasih, kita akan segera mengakhiri kebaktian kita dan marilah kita kembali melakukan dan melanjutkan segenap aktivitas yang dipercayakan oleh Tuhan dengan semakin baik, semakin sungguh-sungguh sebagaimana yang dikehendakinya. Saudara sekalian, saya undang berdiri kita putihkan kembali hitung jimat nomor 145 bait 1 Terima kasih. Tuhan, Allah Pemilik Kehidupan, Yesus Kristus sumber pertolongan dan keselamatan, Roh Kudus sumber penyertaan dan kebijaksanaan, senantiasa memimpin dan berkarya di dalam hidup dan kelanjutan hidup saudara-saudara sekalian pada hari ini sampai Maranata. Amin. syukur kepada Tuhan, ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik karena kasih dan pertolongannya. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johannes Puji Sugiharto yang pada pagi hari ini sudah melayani kita semua. Kiranya melalui pelayanannya Bapak Pendeta Tuhan memberkati, baik di dalam rumah tangga, di dalam kesehatan, terlebih di dalam pelayanannya, boleh semakin hari semakin indah. Baik Bapak-Ibu dan Saudara-saudara, kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim perekaman dan juga multimedia dan organis song leader yang sudah ambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami atas nama Majelis Jemaat juga ikut berbahagia dan mengucapkan selamat hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada hari ini sampai satu minggu ke depan. Kiranya kebahagiaan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semua, Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikian ibadah minggu pada pagi hari ini sudah selesai. Selamat dari minggu, tetap semangat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.